adalah alat dan bahan yang digunakan untuk RFID dan ini adalah PCB nah ini bentuknya seperti ini ya lalu ini ada duradus atau box nanti untuk untuk tempat RFID nya dan ini ada node MCU dan jangan lupa untuk RFID ratenya lalu ini ada header mail ya ingat ya header mail bukan header female ini header male. nah yang ini adalah header female bisa dibedakan ya antara header female dan header male lalu ini ada kapasitor dan jangan lupa ya, perhatikan plus dan minusnya lalu ini ada lampu LED dan ini adalah tempat untuk lampu LED nanti yang akan dipasang pada 200 atau box kemudian ini adalah buzzer buzzer ini untuk suara lalu ini ada mini jumper dan ini adalah saklar on off lalu jangan lupa juga kabel usb nya baik ini adalah kabel chamber female female ya itu lihat bolong dan lalu ini ada kabel jumper juga, tapi ini female to male. Hmm, berbeda ya bentuknya. Lalu ini ada soket AC, tapi ini soket AC-nya udah terpasang juga sama sakelar ON-nya ya. Dan ini adalah kartu RFID-nya. Ini nanti buat absen ya nanti di dalamnya tajibnya. Oke kita lanjut ke video perakitan komponennya